Ya, Pak. kembali ke bersama saya, dan kali ini saya ingin bagikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengkonekkan Nintendo Switch ke TV atau mungkin yang menggunakan mode docking lah ya. Dan di sini mungkin uh, ini hanya sebagai video mungkin untuk uh, pemula gitu ya, yang baru ke Nintendo Switch atau mungkin baru beli gitu Nintendo Switch dan gak paham sama yang hal kayak gini sama sekali. Dan yang harus kalian uh, pastiin adalah kalian mencolokkan untuk cari nya gitu ya ke docknya ke yang belakang sini. Jadi ya, di sini kalian uh, colokin untuk uh, charger-nya dan kabel HDMI untuk ke TV atau ke monitor atau mungkin ke Elgato mungkin lah ya. Nah, setelah itu kalian cukup tinggal uh, pasangin aja untuk Nintendo Switch. Gitu tinggal kalian uh, pasangin kayak gitu aja tapi pastiin gitu ya jangan dalam mode sleep gitu. Ini kan mode sleep nih uh, yang Nintendo Switch-nya itu harus uh, mode nyala. Di sini kita akan uh, nyalain dulu ya untuk uh, layarnya dan di sini kita akan terangin mungkin. Biar kelihatan gitu, contohnya kayak gini, dan kalau kalian misalnya uh, masukin Nintendo Switch-nya, atau mungkin kalian pasangin Nintendo Switch-nya ke dock-nya saat uh, mode sleep gitu ya, contohnya kayak gini, ini hanya hanya bakal ngecas gitu, ini nggak akan uh, bikin TV-nya tuh langsung connect gitu ya, di sini kan ada indikatornya nih, yang di bawah sini, itu nggak akan uh, connect ke TV atau ke Elgato, atau mungkin monitor gitu ya, jadi kalian harus uh, nyalain dulu Nintendo Switch-nya, kalian angkat gitu ya, kalian bisa angkat terus kalian pasangin lagi, gitu ya. Atau kalian uh, nyalain aja. Pokoknya intinya kalian nyalain aja, gitu ya, untuk maintenance nya jangan sampai uh, mode sleep gitu. Dan nanti akan uh, connect, gitu ya. Di, di situ ada lampu indikatornya. Nah, kalau lampu indikatornya udah nyala, berarti kalian udah bisa coba langsung ke TV atau ke monitor kalian, gitu. Dan sebenarnya sih, untuk uh, lampu yang ini bisa kadang-kadang gitu, kadang-kadang uh, bisa juga, kadang-kadang enggak, dan di sini karena tidak muncul gitu untuk uh, TV-nya, atau tidak dikonekkan untuk uh, kabel HDMI-nya, nanti bakal mati sendiri gitu untuk uh, lampunya, dan kalian bisa uh, coba angkat, terus kalian pasangin lagi, dan nanti bakal nyala lagi gitu untuk lampunya. Atau ya, intinya jangan kalian pasang aja sih di mode sleep, dan udah, segitu doang. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.